Sampai selat-selat Ambil airmu Makan tangan jalanmu Bungkuk dan hirup air Kedalam hidupmu Kesan air dalam hidup Dengan tangan jurimu Dan sebanyak tiga kali Dengan kedua telapak tanganmu, masuk bersihkan kamu sebanyak tiga kali, cuci tiga kali Tangan kanan dan kirimu, cucilah dari ujung jari sampai siku mu, ambillah akhir dengan kedua telapak tanganmu, tumpahkan air itu sampai do oh, so oh, oh. I implicit the Oh, oh, oh.